tebak negara mana penghasil jagung terbesar di dunia? Apakah Indonesia tentu saja jawabannya tidak. Yap negara penghasil jagung terbesar di dunia itu adalah Amerika Serikat. Selain negara superpower secara militer, Amerika Serikat juga superpower secara pertanian. Amerika Serikat menjadi negara paling dominan dengan menguasai 34,52% produksi jagung dunia Berdasarkan data USDA Departemen Pertanian Amerika Serikat Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak memproduksi jagung pada tahun 2022 sampai rentang tahun 2020 2023 yakni 367,3 juta metrik ton wow angka yang banyak jagung menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat di sejumlah negara hal itu pun mendorong produksi jagung secara global sangat besar Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA memproyeksikan produksi jagung di dunia mencapai 1 miliar 185,8 juta metrik ton pada tahun 2022 sampai 2023. Bulan ini jumlah itu menurun 2,49% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebesar 1 miliar 216,1 juta metrik ton Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak memproduksi jagung pada tahun 2022 yakni 367,3 juta metrik ton setelahnya ada China dengan produksi jagung mencapai 271 juta metrik ton lalu produksi jagung di Brasil tercatat sebesar 126 juta metrik ton Uni Eropa ada di posisi setelahnya dengan produksi jagung mencapai 68,25 juta metrik ton ada pula Argentina yang produksi jagungnya sebanyak 55 juta metrik ton. Kemudian, produksi jagung di India sebanyak 31,5 juta metrik ton, disusul Meksiko dan Ukraina masing-masing memproduksi jagung sebesar 27 juta metrik ton dan 19,5 juta metrik ton. Lalu, di manakah posisi Indonesia? Ya. Indonesia menempati posisi ke-12 dalam daftar ini Produksinya diperkirakan mencapai 12,9 juta metrik ton pada rentang tahun 2022 sampai bulan ini Produksi jagung di Indonesia masih kalah jauh dari negara produksi jagung terbesar di dunia Yaitu Amerika Serikat Amerika Serikat memiliki empat daerah penghasil jagung terkena di antaranya yaitu di Loa, Nebraska, Illinois, dan Minnesota salah satu kawasan yang paling terkenal di Amerika adalah lahan pertanian jagung yang disebut Cornwell atau sebut jagung membentang dari Ohio sampai Dakota dan berpusat di Iowa berada di bagian timur Amerika Serikat jagung merupakan salah satu tanaman pangan alternatif selain beras sebagai sumber karbohidrat Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju terbesar di dunia karena itulah tak aneh jika peralatan dan teknik budidayanya sudah sangat modern dan maju penggunaan alat dan mesin yang canggih tentunya penggunaan alat dan mesin canggih inilah yang belum dimiliki dan diterapkan di Indonesia jadi bisa dikemaklumi apabila produksi jagung di Indonesia kalah jauh dari Amerika Serikat selain alat dan mesinnya yang canggih penerapan teknik pemupukan yang modern juga menjadi salah satu faktor Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dunia sebagai produsen jagung terbanyak selain itu dukungan penuh pemerintah Amerika Serikat untuk pertanian sangatlah nyata dan serius yang mensejahterakan petani menjadi prioritas utama dengan program-program pemerintah Amerika yang menguntungkan bagi petani jadi tak heran juga petani di Amerika sejahtera dan kaya raya. Pemupukan yang dilakukan haruslah intensif, dan sesuai kebutuhan tanaman. Penerapan teknik budidaya jagung modern ini tentu akan meningkatkan biaya produksi petani, tetapi penerapan teknik budidaya jagung modern ini akan meningkatkan laba petani hingga berkali-kali lipat dari penerapan teknik budidaya jagung secara konvensional atau secara kuno seperti yang telah dilakukan di negara-negara berkembang Amerika Serikat menerapkan metode teknik genetika di mana jagung di Amerika Serikat ini dimodifikasi menjadi tanaman yang tahan hama dan penyakit selain itu jagung di negara ini juga dibuat mampu mencerap air lebih banyak dari jagung biasa pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan pertanian negara Amerika Serikat mengalami kemajuan adalah penggunaan teknologi pertanian yang maju penggunaan metode pertanian intensif lahan pertanian yang luas yang mencapai kurang lebih 32 juta hektar, khusus lahan jagung saja Sarana Transportasi hasil pertanian Pertanian yang baik Sistem pertanian Di Amerika Serikat dikerjakan Secara intensif Dan mekanisasi Intensifikasi pertanian Merupakan pengolahan lahan yang Bertujuan untuk meningkatkan Hasil pertanian Dengan program sabta usaha tani. Mekanisasi pertanian Merupakan usaha peningkatan Hasil dengan menggunakan peralatan modern sistem pertanian monokultur yaitu pertanian dilakukan menggunakan mesin dan secara monokultur di suatu area lahan hanya ditanam satu jenis tanaman